Halo Semuanya, welcome welcome nih. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel gue yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas seputar dunia slot. Oke, okay, kembali lagi ya sama gue dan tentunya kakek Uus ya kita nyocol-nyocol bareng lagi. Dan di sini gue udah langsung main di bet 6000 DCI on. Ya, kita pantau terus di sini mudah-mudahan ya gue dapetin profit, gue bisa WD di sini dengan rasa senang. Oke. Okay. Oh, oh oke okay. gila kali 250-nya Konek anjay. Gila gila us dikasih mantap-mantap dong max win gak nih. Mampus gak us alah sih ya, boy. Kali 50-nya langsung double kill anjir. Dikasih JP JP-nya. Kontil kontil anjay gila gila gila, Wah luar biasa banget ini mau ya buat kalian yang udah mampir-mampir di sini jangan kemana-mana tontonin terus video-video gue, ya, pastinya biar kalian gak ketinggalan info-infonya ya. Karena setiap harinya gue juga bakal memberikan info slot gacor dan tentunya pola slot gacornya buat kalian. Ya dan gue juga uh, bakal ngasih kalian bocoran-bocoran slot gacor nih. Aduh gila sih gacor parah ya. Oke okay, ya di sini gue bermain di situs slot gacor pastinya ya tempat bermain gue di situs lollipop 138 oke ya gue main di situs lollipop 138 nih bestie, pastinya situs terpercaya ya dan tentunya sudah aman oke jadi buat kalian nih ya ini rekomend banget ya untuk para slotermania ya dimanapun kalian berada Punya langsung gercep-gercep aja yang mau join yang mau main yang mau daftar langsung digaskan-gaskan aja ya tentunya di sini gue hanya sharing-sharing ya gue hanya uh, berbagi aja siapa tahu ya kalian ingin uh, mampir ya kalian ingin join di sini dan tentunya ya bebas-bebas aja uh, tanpa ada unsur paksaan juga ya gue hanya sharing-sharing ke kalian khususnya para Slotermania ya dan tentunya buat kalian yang mau ee, cobain pola dari gue silahkan-silahkan aja semoga benar-benar bsd oke tapi yang harus kalian tahu ya namanya permainan menang kalah itu sudah biasa dan pastinya ee, kalian juga harus terima resikonya BSD ya Kalaupun kalian tidak mau terima resiko mending enggak usah bermain ya oke okay makanya main santuy aja nggak usah nafsu nggak usah barbar -bar ya selo slow aja nggak usah sepanang sepanang juga ya di sini yang penting gue udah ngasih rekomendasi situs yang uh, lagi gacor ya oke okay? pokoknya gue sharing-sharing uh, ke kalian lah ya gue nggak pelit-pelit nih <laughs> dan Ya, gue doakan kalian dapetin profit. Ya, gak usah muluk-muluk ya, pengen dapetin JP. Yang penting kita sudah berusaha, nih, anjing. Gila, gila, gila, ya. Yang penting kita sudah berusaha, ya, main semaksimal mungkin dengan santu ya, jangan lupa sambil ngopi sebatnya Ya, kalaupun memang kita dikasih JP itu rezeki ya, besti ya, aduh, gila sih, upload dulu besti. Gila, lollipop 138 ya. Oke. Okay. Tentunya di sini saran-saran gue juga sebelum main coba kalian cek RTP slot hari ini. Karena di sini gue main di RTP tinggi nih. Dan tentunya jadi kalian tahu game-game gacor hari ini nggak perlu ribet juga karena di Lollipop 138 kalian sudah bisa lihat kalian sudah bisa cek sendiri untuk RTP-nya dari yang terendah sampai yang tertinggi, gitu ya. Jadi kalau kalian main di game yang RTP-nya tinggi itu kemungkinan untuk dapetin cuan-cuannya juga semakin tinggi. Oke, okay, nggak perlu harus ribet-ribet nih tanya ke teman-teman ya game-game yang gacor hari ini apa nih, gitu ya. Oke, okay, sudah paham ya sampai sini mudah-mudahan ya kalian ya mendapatkan beruntungnya. Eh. Uh, dan pastinya jangan lupa juga untuk dibantu like, komen, dan subscribe di support-support terus ya, ya. di-share-share -share juga video-video gue sebanyak-banyaknya, biar makin rame ya, biar channel gue juga makin berkembang dan makin maju juga. Dan tentunya jangan untuk aktifin notifikasi loncengnya, biar kalian dapatin notif dari gue setiap hari dan gak ketinggalan update-update uh, video terbaru dari gue ya aduh mantep banget ya cuma modal 100 ribu ya di sini gue dapetin JP langsung 5 juta gak tuh oke okay, ya di sini gue coba untuk basin dulu cek ombak cek ombak dulu mudah-mudahan ya dapetin tambahan cuan cuannya aduh mumpung Gretongan ini besi ya ini mumpung gue lagi uh, dapetin rezekinya Oh oke, okay. gak dikasih disekip-sekip sama UUCB ya Tapi gak apa-apa ya e, Tentunya buat kalian, e, gue ingatkan juga untuk tidak menjadikan game ini sebagai mata pencarian sehari-harinya ya Jadikanlah game ini untuk hiburan-hiburan aja atau sekedar mengisi waktu luang nih Untuk sekedar heaven-heaven kita bersama ya Untuk cari coin-coin tambahan lah ya, Oke okay. Dan buat kalian yang masih di bawah umur 17 tahun untuk di skip-skip aja video gue Apabila video gue lewat di beranda kalian ya Karena video gue ini mengandung konten dewasa dan hanya diperbolehkan untuk usia 18 tahun ke atas ya Aduh gercep-gercep banget pokoknya Jangan sampai lewatkan nih ya Video-video uh, gue setiap hari ya Yang akan membahas seputar RTP slot gacor Jam slot gacor bocoran slot gacor dan masih banyak lainnya gitu ya guys ya oke okay, ya di sini gue udah cukup banget gue mau langsung sikat gue mau langsung WD dulu ya pokoknya terima kasih yang sudah bergabung di lollipop 138 semoga kalian dapetin kemenangannya di sini ya bestie bestiku oke okay. dan tentunya terima kasih yang sudah mampir yang sudah nontonin video gue kali ini ya Tentunya mungkin sampai sini aja video gue kali ini. Uh, gue izin pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Oke okay, ya, uh, bye.